pertama, ya kan equipment properties rat control, ya kan di dilock ke WCDMA ini cepet tuh ini ya nah, habis itu kita mau ke berapa? ini, kita lihat dulu, misal ini kan kita pakai SC338 kita lock ke 338 motion, lock on kita cari nah, WRCN nya dulu WRCN ya WRFCN Kita harus samakan WFCN Karena dia Ini kebetulan contohnya Pakai 10.763 Kita harus log ke 7.63, nanti kalau pakai aksis lain sendiri nanti nah, Terus dari. SC nya kita cari Berapa nih? K38, ya kan? Mana dia? Kok nggak ada? Ya? Wah ini dia, seret sudah, oke, okay. ini namanya udah di log, tanya kalau nggak tahu nih, oke, okay. oke, okay. ini di mana situ kita apply, RRC is limited service mode, ya. RRC established packet service attached, ya, kita oke, okay. udah selesai, ini udah di log, selesai kan? Hmm. terus cara mati rekamannya gimana nih?